Sebuah rekaman pasangan pengantin menerobos banjir beredar di media sosial. Video itu viral dan banyak dibagikan. Video itu awalnya diunggah oleh akun Instagram at Dalam video tampak mempelai perempuan menerobos banjir diantar menggunakan becak lengkap dengan gaun pengantin. Lalu disusul mempelai laki-laki dengan mengangkat pakaian. Ia berjalan kaki menerobos banjir di belakang kekasihnya menuju acara resepsi. Diketahui kejadian tersebut terjadi di Desa Erdetan, Kecamatan Kendang Haur, Kabupaten Indramayu, Senin 11 Januari 2021 Hai A, ujar seorang perempuan dalam video menyapa mempelai laki-laki yang berjalan menerobos banjir Masih dalam video tersebut, walau acara akan nikah di Kepung Banjir, namun jalannya resepsi pernikahan tetap berlangsung khidmat Beberapa tamu undangan juga tampak hadir. Mereka mencari tempat yang agak tinggi agar tidak terkena banjir saat menyaksikan pernikahan dua mempelai tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, banjir rob akibat pasangnya air laut kembali menerjang kawasan pesisir Kabupaten Indramayu hari ini. Perjatah lapangan Taruna Siaga Bencana Tanggana Kabupaten Indramayu, Waminuddin, mengatakan ada tiga desa di kecamatan Kadanghaur yang terdampak, yakni Desa Arletanwetan. Desa Eretan Kulon dan Desa Kertawin Nagun Waminudin juga menyampaikan ketinggian banjir saat ini sudah mencapai 40 cm dan volume air masih terus naik Ia bahkan menyampaikan banjir rob yang terjadi pada hari ini lebih besar dibanding banjir-banjir pada hari sebelumnya